Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah sahabat Uqqashah bin Mihsan Rodhiyallahu taala Sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab Dan kajian ini atas request Atau permintaan dari Mas Dedi Budiman Semoga Allah melancarkan mempermudah segala urusannya Allahumma amin Saat ini kita sedang merapat atau menuju dengan salah satu sahabat besar yang telah memikul amanat agama ini di pundak mereka dia adalah seorang laki-laki yang tidak hanya masuk surga semata lebih dari itu para sahabat dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab marilah kita berinteraksi dengan kisah sahabat ini dari awal Selamat datang dan selamat menyaksikan. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul, beliau mulai menyeru manusia kepada Islam dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dakwah Islam mulai menyebar di Mekah dan mengambil peranannya terhadap para pemilik hati dan nurani yang hidup. Orang-orang Quraisy mulai bersikap menentang di hadapan jalan dakwah. Mereka membela berhala mereka dengan sangat gigihnya. Mereka bersepakat untuk memerangi Islam dan menyiksa siapapun yang masuk ke dalamnya serta menimpakan berbagai macam penindasan dan tekanan kepada mereka. Hanya saja perang yang dicanangkan oleh Quraisy ini justru membuat para pemuda yang mempunyai pikiran yang hidup melihat kepada Islam dengan penglihatan yang sangat jernih bersih dari kotoran-kotoran jahiliyah dan noda-nodanya sebagian dari mereka masuk Islam dengan kejernihan sempurna mengumumkan keislamannya dan bergabungnya dia ke dalam agama yang lurus ini dakwah Islam menggugah salah seorang pemuda yang dikenal dengan akalnya yang encer cerdas perasaannya yang jujur dan hatinya yang bersih dakwah Islam menggerakkan dorongan-dorongan dorongan kebaikan dalam jiwanya Membuatnya mulai condong kepada Islam dan meninggalkan kesyirikan. Dakwah Islam menemukan sebuah ruang kosong di dalam hatinya. Maka ia pun bersemayam dengan mantap di sana. Jiwanya memancarkan sebuah hakikat kebenaran. Maka dia bergegas kepada Nabi Muhammad SAW mengumumkan diri masuk Islam. Pemuda ini tidak lain adalah Aukashah bin Mehsan sekutu dari Bani Abdus Syams. Aukashah, terkenal dengan ketampanannya guandang tenang penampilannya yang menarik sangat berwibawa mungkin kalau zaman sekarang itu sudah viral dengan ketampanannya keberanian dan keteguhannya dalam menerima siksaan dari orang-orang Quraisy bersama orang-orang mukmin yang menerimanya namun semua itu hanya menambah keimanan dan kepasrahan serta keteguhan untuk berpegang kepada agama ini Sementara orang-orang Quraisy tidak kenal henti dalam memerangi Islam dan orang-orangnya, walaupun hanya sesaat, mereka telah mempersempit jalan-jalan kehidupan di depan orang-orang beriman. Mereka berupaya mengembalikan orang-orang beriman dari agama yang mulia ini. Ketika Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam melihat siksaan dan ujian berat yang menimpa sahabat-sahabatnya ini, maka beliau memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah sahabat aukashah termasuk orang-orang yang hijrah ke Madinah begitu sampai di sana dia langsung menghirup udara segar kasih sayang ketulusan dan keamanan untuk pertama kalinya semenjak dia masuk Islam aukashah hidup di Madinah dengan hari-hari yang paling indah dan paling cemerlang dalam naungan saudara-saudaranya orang-orang ansar yang bersedia memberikan harta jiwa dan apapun yang berharga untuk saudara-saudara mereka orang-orang muhajirin demi mengharapkan wajah Allah dan menginginkan rahmat Ridho dan surga yang ada di sisinya. Setelah Uqashah radhiyallahu taalaanhu menemukan nafasnya di Madinah, dia sangat merindukan saat-saat berkhidmat kepada agama agung ini dan membela kehormatannya. Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah mengangkatnya untuk memimpin Brigade al-Ghomer yang beranggotakan 40 orang mereka berangkat ke wilayah al-Ghomer penduduknya mengetahui kehadiran ukashah dan pasukannya maka mereka melarikan diri ukashah menguasai mata air mereka dan mengirim mata-matanya sehingga dia berhasil mengetahui tempat persembunyian ternak-ternak mereka maka ukashah Menyerang tempat tersebut dan menguasai 200 onta yang selanjutnya dia giring ke Madinah. Ukasyah juga ikut di dalam perang Badar. Pada perang ini dia menunjukkan kepahlawanannya. Ukashah juga hadir di dalam perang Uhud, Hondak dan perang sesudahnya. Pahlawan kita ini masuk Islam dalam deretan pertama. Dia menyertai Al-Habib Rasulullah Wasallam untuk mengambil ilmunya, petunjuknya dan akhlaknya. Ukashah menjadikan seluruh hidupnya untuk Allah dan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Nabi Alaihi Wasallam menyampaikan berita gembira kepadanya bahwa dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa alam. Sejak saat itu ukasyah selalu mencari syahadah atau mati syahid di tempatnya Demi mewujudkan berita gembira besar yang keluar dari mulut Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang benar dan dibenarkan, yang tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan semuanya itu adalah wahyu dari Allah, sebuah kehormatan yang tidak tertandingi oleh dunia dengan segala keindahannya yang fana dan nikmatnya yang lenyap. Okasha. Adalah seorang laki-laki yang hadir di hari kiamat Lalu dia masuk surga bersama Al-Habib Rasulullah Wasallam Tanpa hisab dan tanpa azab Manakala ketika manusia berdiri di padang mahsyar Selama lima ribu tahun Tanpa makan, tanpa minum, tanpa naungan Sementara matahari di atas kepala Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki tidak dikhitan dan tidak berpakaian. Tiba-tiba Allah yang maha hak Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga dan diiringi orang-orang terpilih yang masuk surga tanpa hisap. Di mana yang kita ketahui dari mereka hanyalah Ukkasyah bin Mehsan. Kami memohon kepada Allah agar berkenan mengumpulkan kita semuanya di surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Para sahabatku, rahimakumullah yang masih mengikuti channel kami. Subrek dulu kalau belum. Kalau enggak mau, iya enggak apa-apa. Kita teruskan kajiannya ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat. Banyak suku dari kalangan orang-orang Arab pedalaman yang murtad dan kemunafikan kembali menggeliat di Madinah. Para delegasi berdatangan untuk mengakui kewajiban salat, tetapi mereka menolak membayar zakat. Di antara mereka ada yang menolak membayarkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalih dengan firman Allah taala ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka karena doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa mereka Quran Surah at ayat 103 mereka berkata kami tidak menyerahkan zakat kami kecuali kepada orang yang doanya menumbuhkan ketentraman bagi kami yaitu Muhammad hanya mau menyerahkan zakat kepada Muhammad. Saiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengambil sikap besar lagi berani. Dia berkata, "Demi Allah, seandainya mereka itu tidak memberikan seekor anak domba kepadaku, padahal sebelumnya mereka membayarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya." Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, Aku pasti memerangi siapa saja yang membedakan antara salat dengan za'ad Syedina Abu Bakar As-Siddiq R.T bertekad memerangi mereka Di antara orang-orang yang murtad tersebut ialah Ada orang bernama Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi Laki-laki ini mengaku sebagai nabi di antara kaumnya Bani Asad dan Dil Zatafan Sebagian orang-orang yang telah murtad dari Bani Abbas dan Zubian telah bergabung dengannya Sayyiduna Shah bin Mihsan radiallahu anhu berangkat memerangi tulai bin Khulairit dan orang-orang murtad yang bersamanya yang memberontak di atas kemunafikan dia berangkat sambil menghunus sebilah pedang penuh berkah yang diberikan Rasulullah s.a.w. pada saat Perang Badar Shah mengambil berkah pedang ini di saat tinggal dan bepergian di saat damai dan perang Uqashah berangkat bersama sekelompok orang dari para sahabat yang merindukan syahadah atau mati syahid Setelah kehidupan panjang yang syarat dengan jihad, pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala Uqashah bin Mihsan syahid yang berbahagia meninggalkan dunia menuju kenikmatan yang langgeng. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jalan Wahsy bin Harb bahawa ketika Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima untuk memerangi orang-orang yang murtad ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik hamba Allah dan saudara keluarga adalah Khalid bin Walid salah satu pedang Allah yang Allah hunuskan di hadapan orang-orang kafir dan munafik ketika Khalid berangkat dari Dhul Qasah dan As-Siddiq berpisah darinya dia berjanji akan bertemu dengannya di tempat yang bernama Khaybar, dengan para pemimpin yang bersamanya. Mereka menampakkan hal itu untuk menakut-nakuti orang-orang Arab pedalaman yang murtad. Abu Bakar meminta Khalid bin Walid untuk berangkat pertama kali menuju Telayhah Al-Asadi. Setelah itu, menuju Bani Tamim. Telayhah berada di antara kaumnya Bani Asad dan Khutafan, ditambah dengan Bani Abbas dan Zubian yang bergabung dengan mereka. Dia mengirim orang kepada Bani Jadilah, Al-Gaus, dan Ta'i Agar mereka berkenan datang kepadanya Lalu mereka mengirim beberapa orang dari mereka di depan mereka Untuk menyusul jejak mereka dengan tepat Abu Bakar al-Siddiq telah mengutus Adi bin Hatim mendahului Khalid bin Walid Abu Bakar berkata kepada Adi Selamatkan kaummu jangan sampai mereka bergabung dengan Tulaikah Sehingga hal itu menjadi kebinasaan mereka Maka Adi pun berangkat kepada kaumnya Bani Ta'i dan meminta mereka untuk membayar Abu Bakar As-Siddiq Dan kembali kepada agama Allah Karena mereka semuanya murtad Maka mereka berkata Kami tidak akan membayar Abu Fadl selamanya Maksud mereka adalah Abu Bakar Adi berkata kepada mereka Demi Allah Sebuah pasukan besar akan datang kepada kalian Mereka akan terus memerangi kalian Sampai kalian mengetahui bahwa dia adalah Abul Fahl Al-Akbar Biang unta jantan yang paling besar Maksudnya itu Itu pemimpin besar yang seharusnya mereka patuhi Khalifahnya saat itu Abi Bakar. Mereka tidak mau. Adi terus berusaha membujuk kaumnya dengan berbagai macam cara sehingga mereka melunak. Khalid bin Walid datang dengan pasukannya di barisan depan. Orang-orang Ansor yang bersamanya adalah Sabit bin Qais bin Shams. Khalid mengutus Sabit bin Akram dan Uqashah bin Mihsan. Nah, ini sebagai pengintainya. Keduanya disambut oleh Tulaihah dan saudaranya Salmah bersama orang-orangnya. Ketika keduanya bertemu dengan Sabit dan ukasyah mereka berempat duel satu lawan satu Sehingga ukasyah berhasil membunuh Jibal bin Tulaikhah Ada yang berkata ukasyah telah membunuh Jibal sebelum itu dan merampas harta yang bersamanya Lalu Tulaikhah menyerang ukasyah dan membunuhnya Tulaikhah dan Salamah saudaranya membunuh Sabit bin Akram Khalid datang dengan pasukannya Dia melihat ukasyah bin Mehsan telah gugur Dan itu membuat sedih kaum muslimin Khalid memerintahkan orang-orangnya agar memakamkan keduanya dengan bajunya masing-masing. Demikianlah para sahabatku sekalian, sahabat nabi yang paling mulia ini pergi ke surga. Dia masuk ke dalamnya tanpa azab, tanpa hisab. Ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang saleh dari umat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu dan rumah-rumah kemuliaanmu. Semoga Allah azza wa Jalla meridhoi ukasah dan para sahabat-sahabat seluruhnya. Wallahu a'lam bishshohab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.